Hari itu, saya jatuh cinta seperti rintik hujan yang tak terhitung berapa kali dalam sekejap pada pemilik tangan yang menadahi rintik. Saya baru pertama kali melihat dia, namun tak sempat bertanya siapa namanya. Ketika gerimis di pepohonan hampir padam, saya memanjatkan harap Semoga bertemu lagi Untuk dia yang entah siapa Hujannya rintik Rindunya deras